Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di f 2 t Channel. Nah, pada video sebelumnya saya merangkum sebuah ulasan mengenai perumahan Springwood Residen yang berlokasi di Jalan Paris. Maksud saya di Jalan Pemda. Gang Jalan Pemda. Kat kat kat. Jalan Pemda tembusan ke Paris 2 Nah, pada video kali ini Saya akan mereview ulang kembali Mengenai uh, Hunian Super Yang boleh terbilang rumah mewah Dan memiliki uh, Teknologi Smart Home Nah, di sisi lain fasilitas-fasilitas apa aja Yang ada di rumah di Springwood Kemudian eh uh, berapa unit yang ready nah untuk itu akan saya bahas di video kali ini Oke okay, guys jangan kemana-mana tongkrong terus jangan lupa like comment share and subscribe Oke okay, check it out Springwood President, kawasan Hunian di tengah kota Pontianak dikelilingi pagar dengan satu gerbang utama yang dijaga 24 jam dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah dan eksklusif untuk kesempurnaan hidup anda ini akan dibangun ada tiga tipe perumahan yang pertama tipe 70 tipe 100 dan tipe 150 Yang uniknya, dan lebih menariknya lagi, di sini akan dibangun fasilitas kolam renang dan fasilitas, dan tempat fasilitas fitness. Oke okay guys, kita lanjut untuk posisi ke depan lagi. Nah, guys, ini adalah penampakan dari atas Springwood presidennya. Mungkin ini ada beberapa yang baru dibikin. Tapi sebetulnya yang sekarang ini sudah sudah ada yang dibangun dan sudah ada yang sold out, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin pengen tahu bisa langsung kunjungi atau bisa menghubungi uh, admin yang ada di link deskripsi di bawah ini ya lantai dua tipe 150 dan ini lantai dua tipe 100 dan sekarang tipe seperti ini sudah sold out ya Sonometri lantai 1 tipe 100 ini aksonometri tipe 70 hmm. denah lantai 1 tipe 100 dua tipe 150 dan ini denah tipe 70 di mana di bawahnya ada kolam renang dan di atasnya tempat untuk latihan fitness guys ini daftar harga dan angsuran rumah sesuai dengan tipenya Ini adalah tata cara pembayaran dan silakan dilihat Sampai jumpa dulu ya video kali ini, nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.